enggak juga nomor 6 baru konek semangka coy coy dan itu pun kali enam enggak apa-apa terima aja lagi saya 14.000 eh <tuh> hey, dong oke cakep kita dapat lagi giniah ya. candinya lagi bolong candinya boleh atau kalian nah dapat lagi candy plus perkalian dong nah bandangan 10 10, 10 dan 2. 22 ribu eh, 22 perkalian kali itu 7.000 jadi 155.000 cakep kita dikasih super bio hai hai halo guys jumpa lagi seperti biasa guys ya kita bermain lagi di sini di sweet bonanza ori guys ya di sini aku modal 100 ribu dan di sini kita akan unboxing lagi ya pola terbaru untuk bermain atau untuk mendapatkan cuan di sweet bonanza guys ya oke di awal-awal nih guys ya kita pemanasan dulu dengan spin-spin manja spin manual di bettingan paling kecil sebanyak 10 kali aja ya guys ya <tuh> 10 kali aja di sini kita coba kita panasin dulu kita lihat di pecahannya bagus apa kagak ya guys ya Oke di sini kita bakalan sisa 3 putaran lagi ya sorry guys ya 10 auto spin guys 10 auto spin di sini di betingan 200 sisa 2 spin lagi terakhir di sini Ya lumayan lah ya di sini kita masih kurang 500 perak guys ya oke okay lah dan di sini langsung aja ya naikkan ku naikkan nya ke 2400, langsung ku gaskan di sini main di centang quick aja ya ya, Kita main di putaran quick spin 100 putaran, bet 3000 ya. SSC kita matiin ya. Di sini pakai double bet doang sama quick spin 100 putaran, semoga kita dikasih free spin gratisan. deh uh, udah keluar aja lollipop 3 tapi kurang satu cok ya. Oke. Okay. 90 putaran lagi masih aman guys ya masih di awal-awal ya masih panjang lagi ini ya Oke okay, skater tiga nya dua biji udah dua kali kita di prank lollipop tiga guys ya gak, gak mau buat turun lagi dan nggak mau pecah ya <tuh> oke okay, di birunya pecah lumayan Oke okay, pisang anggur juga boleh enggak mau 85 putaran lagi di sini oke okay, cakep konekin lagi nice kagak mau eh hey nah Oke okay, konek Oke okay, konek lagi nice Ayo dong nah cakep oke okay. oke okay, nice connect lagi cakep scatter tiga lagi ya diulangi lagi ada ya. tiga kali kita dikasih lollipop tiga ya tapi belum mau dikasihnya langsung lollipop empat gitu kan turun langsung ke apa kayak ya <tuh> dan seperti biasa Bang ya di sini yang baru bergabung selamat datang selamat eh welcome pokoknya ke ya. makasih banyak udah mau mampir dan ngeluangin waktu kalian sehingga ke channel kita ini bisa yuk dibantu like comment share-share nya dan jangan lupa juga yang belum subscribe di subscribe juga ya nah, Bang channel ini Bang ya jangan dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi loncengnya supaya apa supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel kita ini ya guys ya biar ada notifikasi kalian di HP kalian ya hmm, pas kita update. Hmm. Oke, okay, di sini masih ada sisa putaran, masih lollipopnya nya 2, 2 2 2 2 terus enggak mau tiga langsung. Buah-buahannya pun pecahnya dikit banget, biji-biji doang. Sisa gocap nih guys ya. Sisa gocap malah nih. Nih, lollipop 2 lagi. Kan? Lollipop 2 lagi kan. Semangka pecah. <tuh> pisang, anggur, candy biru, candy biru nggak satu, anggurnya pecah lagi, semongki juga bisa, pisang jadi biru, nggak mau, free nya masih belum mau nongol di sini guys ya, nah ini sekitar tiga, satu lagi love pecah otomatis candy dong, kalau lo p udah pecah otomatis candy guys ya sekitar enam dong, oi oh, satu lagi cok, bangke satu lagi cok, sumpah, alah siapa boy, cuma dapat nice, nggak mau siang sen lagi guys ya atur kalau 6 skater kita dapat tapi lumayan lah kita dapat lima skater di sini dapat juga cuan di luar skaternya itu lima puluh ribu ya atau gocap nah cakep saldo dua puluh ribu berarti kita ngespend untuk dapetin free spin ini sebanyak tujuh ribu bangke itu kali-kali pertama yang langsung gede nggak connect pa pa hmm. males cok kalau pertama-tama gede-gede nggak miss gitu ya sisa 5 putaran terakhir kali gocap ya ampun what Wih, kali-kali gede nya semua numpang lewat doang, dong Oke, okay, lumayan sini Ayo, oke, okay, oke okay. Ini gak lewat lagi ya, lumayan lah Kali 30, nah 111, lumayan Dapat mega mega lodon kita ya Itu kali gue numpang lewat Dia awal-awal juga tadi kena langsung kena lewatin Gak mau ditempelin ya, guys ya 164.000 tapi gak apa-apa ya, -apa, guys ya Naik, Naik saldo kita jadi 184,000 mantap banget di sini ya, guys ya masih ada sisa putaran, 46 putaran lagi, semoga kita kasih lagi di sini, namanya free spin gratisan, gak usah pakai bye bayi ya, Moga aja dapet, Moga ya, guys ya, oke, pisang, apel, semangki, candy biru, anggur, oke, 2 <tuh> anggur, oke, cakep, saldo kita masih aman, guys ya, masih profit, ya masih profit 90-an ribu lah ya, karena kita dapat scatter tadi, lumayan hasilnya, oke, connect anggur smokey aduh pisang yang oke di sini apel, nah semangka anggurnya pecah lol candy ijo, nice di sini manggis yang pecah juga candy -nya. oke lumayan pecahannya udah mulai brutal ya udah mulai gede-gede cewek pecahan di luar lumayan sini enak begini coba, ya naik turun-naik turun-naik turun lagi naik turun, naik turun. selalu kita nih habis putaran satu putaran lost nah dua putaran lagi konek konek konek ya guys ya oke pisangnya banyak banget anggurnya juga banyak banget widi bal balapan gak ya banyak-banyak oke guys ya, jangan seperti biasa di sini nah lo punya pecah lah tuh lagi lo punya pecah lollipop guys ya astaga enggak cok tumben guys ya kirim bakaran lollipop itu enggak cok cuman anggur alah hampir dapat ya hampir dapat tapi gak apa-apa ya Sisa putaran masih banyak, coy. Masih 30-an lagi di sini. Kalem bae lah. Saldo kita saldo kita juga naik di sini 232.000 ya. Udah profit juga sih. <tuh> Oke, okay, candy biru, akan hijau kuning, pisangnya kena. Manggis. Oke, okay, semangka. Candy biru. Apel boleh turun. Eh, apel, anggur, apel mulu Gue inget Semongki pisang kun sejauh ini sisa 20 putaran kita baru dapat satu kali free spin aja berarti ya di 100 putaran otomatis quick spin ya 100 doang cok Aduh Oke candy biru anggur pisang connect Nah dikasih lagi 5 yuk dikasih 6 dong wala 5 lagi tapi nggak dapat next coy Oke okay, lah di sini semoga free spin ini bisa naikkan saldo kita jadi yang lumayan guys ya kali 10 oke okay, di awal awal oke okay, nomor dua prank nomor tiga juga nggak ada apa-apanya empat juga nomor lima Enggak juga nomor 6 baru koh next semangka coy coy ini pun kali ini nggak apa-apa lah terima aja lah guys ya <tuh> empat hey belas dong oke okay, cakep kita dapat free lagi nih ya. scan dini lagi bolong candy-nya boleh atau kalian nah dapat lagi candy plus perkalian dong nah bandangan 10 10 dan 2222 22, eh, 22 perkalian kali 7000 jadi 155.000 cakep kita dikasih Superbee Oke mantap 201 disini tambahin lagi 5 putaran lagi semoga <tuh> sini kasih mantap-mantap di enam putaran terakhirnya ya dan seperti biasa bos ya. Di sini aku selalu mengingatkan kalian bahwasanya cuma juga dari hiburan semata. Jadi kalau kalian ingin bermain atau mau deposit cukup pakai dana kenalannya aja, Pak. Dana kenalannya aja ya, Bang ya. Candy unggunya pecah banget. Oke, mantap anggurna. Oke, cakep kali-kalinya burung lagi nggak mau. 48 dan 5. 17 kali 8.000. Oke, 148.000. Nah, gini dong. Kan enak ya, Di sini total-totalnya 3250 di 352. Oke, lumayan ya. Di sini tembus 593.000 dan di sini kita masih mutar aja masih ada putaran berikutnya di sini 18 putaran lagi, Cak. Ya? 18 putaran ini kalau emang nggak mau masuk atau nggak mau dapat dapat lagi cok baru dibilang ya lima skater lagi. 5 lagi, coy, lima lagi. Berarti dua kali tiga oh, kali ya. Udah tiga kali free spin kita di sini, moga aja sih yang mantap-mantapnya terakhirnya. Oke, okay, di sini udah 576.000 soalnya selalu kita ya. Okay, connect. Ah, oh, 4 empat doang. Dengan pola janggut gampang aja bos guys 10 di awal uh, auto spin dan tarik langsung ke 10 quick ke uh, 100 putaran guys. Oke okay, anggurnya manggisnya boleh. Nah cakep 4, 6, 4, 2, 3, dan 6. Dan 21, 73.000. oke okay, guys ya. Nah pokoknya habis auto spin ini udah jelas kita bakalan pilih ya profit lagi dari sini. <coughs> Modal cepet jadi segini udah lumayan banget ya. Udah lumayan nih. 600 lebih nih ya makasih untuk kalian semua bosku yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir semoga kalian dipermudah juga mencari cuan atau mendapatkan cuan dengan meniru atau ya dengan ikutin pola kita guys ya makasih banyak pokoknya yang udah selalu support kita di sini dengan cara like comment share, sharenya guys ya dan ingat sekali lagi cuman hiburan semata doang jadi jangan dijadiin mata pencaharian guys ya yang begini ya penghilang lepas untuk aja guys ya dan oke okay lah guys ya udah tinggal beberapa putaran lagi di sini aku mau tutup dulu ya guys ya ya moga kalian kita, moga kalian hoki juga ya, seperti saya dengan menggunakan pola ini, 10 di awal, langsung tarik 10 quickspin guys ya, oke sampai jumpa lagi di next video, salam sensasional dan bye bye thank you guys ya